Baiklah para sahabat, untuk mengawali kabar siang hari ini ada sebuah unggahan spesial terbaru nih dari Bang Ariel ya, kita lihat nih di akun Instagram Bang Ariel ini baru saja mengungkap sebuah postingan foto terbaru bersama tim Leslar Entertainment ada Lintar ada Rangga Syahid dan juga ada Mas liwa Wah wow, mudah mudah-mudahan mereka sehat ya dan selalu memberikan karya-karya terbaik di Leslar Entertainment dan mudah-mudahan mereka juga selalu kompak dan tetap solid. Ada sebuah kalimat kasan juga yang dituliskan oleh Bang Ariel. Bismillah, semoga lancar selalu. Amin. Mudah-mudahan para sahabat ya, untuk hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Tanggapan pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat. Dari akun Kumiasih Febin Sata mengatakan, Amin, semangat Tim Leslar Entertainment. tuh Dikasih semangat juga ya, mudah-mudahan tetap semangat. Tetap berkarya, dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan-kejutan yang membahagiakan kita semua. Dan selanjutnya, para sahabat ya, selain Bang Ariel, Mas Gongli pun mengunggah sebuah postingan ini: "Video cute banget ya, kegesrekan, kelucuan dari tim Lancelanter, Entertainment Masya Allah, lagi main TikTok sepertinya tuh. <laughs> ini sih luar biasa." Mudah-mudahan tetap selalu seperti ini, kompak dan solid Kita lihat juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Mas Gomli Kegabutan sebelum syuting Tuh sebelum syuting, ini ada kegabutan dari tim Leslar ya Masya Allah Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tangkapan Banyak respon juga yang diberikan Dari akun Sinta Leslar Saudi Mengatakan di kolom komentar, sehat-sehat ya kalian semua tim Leslar Amin, Masya Allah banget ya, mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu bahagia Ada juga komentar lain diberikan dari akun mrs.mrs.mrb Mengatakan di kolom komentar, tidak dilakukan lagi, ini benar-benar lagi gabut kayaknya Sehat-sehat ya tim Leslar, tuh Allah banget ya, mudah-mudahan semakin banyak juga dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar Untuk berikutnya kita lihat juga bersahabat ada sebuah ungkapan special juga yang terdapatkan ini di lokasi syuting hari ini ya. Di sebuah kalimat caption juga dituliskan lanjut komersial shoot Lesti dan Masya Masyaallah ya mudah-mudahan diberikan kemudahan diberikan kelancaran bahwa hari ini. Bunda Lesti dan Papa Bilar ini lagi syuting iklan dan sebagai saja selalu diberikan kelancaran Tuh, bersahabat ya, cedukan vitamin C yang hari ini dari Bunda Lesti ke Jorak Masya Allah banget ya, selalu bikin salvo dengan outfit-outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti Dan idola kesayangan kita memang selalu menjadi sorotan Masya Allah luar biasa Momen ini pun juga kembali oleh akun Putih Santauuti harus kerbilar, kalimat kansan pun dituliskan, lanjut shoot komersial. Tuh, lanjut lagi para sahabat ya untuk syuting Semoga saja ada kejutan dan ada vitamin bahagia dan tentu kebahagiaan yang kita dapatkan langsung dari Bunda Lesti dan Papa Rizki Bilar Untuk berikutnya para ada kabar bahagia juga nih untuk kita semua bahwasanya persahabat ya, hari ini adalah hari persalinan Aurel Hermansyah dan Alhamdulillah telah lahir putri pertama nih dari pasangan Ata Halilintar dan Aurel Hermansyah. Masya Allah bahagia sekali ya, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga saja putri kesayangan dari Ata dan Aurel menjadi kebanggaan kedua orang tua. Dan di sini kita lihat persahabat ya ada ucapan selamat dari Papa Rizky Bilar. Papa Bilal mengatakan Alhamdulillah Kongrat guys Atta Halilintar dan Aura Hermansyah Tuh, Masya Allah banget ya apabila Bilal mengucapkan selamat Untuk Atta Halilintar dan Aura Hermansyah Yang telah tentunya mendapatkan putri ya, Masya Allah putri impian Dari pasangan Atta dan Aurel Dan mudah-mudahan juga Persahabat ya, pertemanan Persahabatan Leslar dan AHA Ini semakin solid